Kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu dan semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyertai kita. Amin. Saya ingin bercerita soal yang sifatnya pribadi, tetapi dia memiliki dimensi hukum sehingga tak sedikitpun ada ada keinginan untuk memameri, ya? tidak sama sekali tidak. Saya baru-baru membeli 48 unit mobil pikap. Merek janganlah saya sebutkan. Pembelian ini kemudian mendapat kritikan dari sejumlah sahabat dan kerabat. Katanya yang pada pokoknya kritikan itu menyatakan bahwa saya boros dalam melakukan pembelian. Pembelian apalagi pembelian itu saya lakukan di saat Covid masih mendera kita, dalam pembelian itu saya dibantu dengan staf saya yang berbicara secara langsung kepada dialernya. Saya tidak urus soal itu. Ini pun mendapat kritikan. Kritikan yang terakhir lagi ini soal rencana saya menganggarkan anggaran bagi keperluan Uh, pembuatan bak yang bak di, di, di tiap unit pickup itu jadi sebanyak 48 yang saya anggarkan sebesar 10 juta Kata kawan-kawan itu Pak jalan, itu kemahalan Pak jalan, nah, tidak sebegitu harganya Saya berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang saya lakukan bukan hal yang boros, tetapi tetap saja mereka membantah Terakhir saya katakan begini, ini kan yang saya belanjakan adalah uang pribadi saya, bukan dana negara, bukan anggaran-anggaran yang di alokasikan untuk kepentingan lain oleh yang hanya dapat dikeluarkan melalui satu kebijakan kebijakan pemerintah, sama sekali tidak, saya bukan tiada punya urusan dengan pemerintahan. Kalau maki kita sayang, saya seperti itu ya. Jadi ini karena ini anggaran pribadi ya, sudah lah. Untuk apa yang saya perdebatkan? Tetapi lagi-lagi tetap kritikan itu terus menghujam. Karena ini adalah priba dana pribadi saya, maka pada soal perdebatan soal-soal mahal atau tidak mahal, murah atau tidak murah, mahal atau murah tidak menjadi soal. Karena ini lagi-lagi bukan dana milik dana, dana, dana, dana negara. Bukan maunya rakyat. Lain hal, kalau saya ini kepala desa atau lurah. Atau kepala daerah. Ya, wajib mematuhi semua itu. <laughs> saya mohon maaf. Ini hanya sebuah sebuah kisah fiksi di belakang. Yang maksud saya, saya bukan kisah fiksi ini sebagai pengantar di dalam membahas bagaimana kita membelanjakan uang-uang negara. <laughs> saya mohon maaf. jadi yang namanya fiksi tidak terjadi dalam kenyataan, tapi belum tentu tidak bisa terjadi, bisa saja. jadi begini di paruh fiksi ini ada ada ada tiga item yang yang yang saya ingin bicarakan. pertama pemanfaatan uang negara. Kedua, cara membelanjakannya. Ketiga, tentang potongan harga. Nah, setiap dalam kisah saya tadi, agak lupa menyebutkan, oh ada ya, saya sebutkan tadi di bawah perantaraan seorang staf saya. Ah, di dalam dalam praktik pemberian sebuah kendaraan, katakanlah sepeda motor atau akta ah, lebih lagi, mobil perantara itu sering mendapat. Fee, ada ya, ada fee, ada potongan harga yang diberi yang diberikan sebagai mungkin sebagai insentif. Tetapi dalam kerangka pembelajaran negara tidak boleh seperti itu. Kalaulah ada potongan harga, potongan harga itu harus masuk menjadi pendapatan. Pendapatan misalnya daerah yang memberikan yang membelanjakan atau desa membelanjakan atau lu kelurahan yang membelanjakan tetap masuk pada anggaran anggaran anggaran anggaran kelurahan anggaran desa, anggaran negara ah, kemudian membelanjakan uang uang negara itu atur ada undang-undangnya tunduk pada undang undang yang mengatur soal pengadaan barang dan jasa nah membelanjakan juga tidak boleh tidak subjektif dari kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran tidak boleh ada aturan lainnya menetapkan menetapkan harga juga harus berpatokan pada harga perkiraan setempat lasimnya untuk menentukan harga perkiraan harga setempat paling tidak pejabat membuat komitmen harus mengecek harganya di lapangan harga perbandingan berapa dalam kasus ini bak sampah, eh, bak, sampah bak, mobil. bak mobil itu karena tidak dijual di toko maka Perbandingannya harus eh, ke bengkel-bengkel yang ke bengkel las ya ke, eh, ke bengkel las yang yang eh, ke bengkel las yang bisa memproduksi bak bak sampah, eh, bak, sampah bak, bak, bak baja itu dia harus bertanya ke tiga tempat untuk kemudian menentukan harga tidak boleh atas kehendaknya maka dan ini saya fiksi saya protes kawan-kawan saya mengatakan bahwa harga 10 juta itu kemahalan, itu benar benar mahal tapi kan perspektifnya kisah fiksi saya itu, saya adalah bank, eh, uang pribadi saya, bukan uang negara nah, tetapi kalau keuangan negara tidak boleh seperti itu kena markup, jadi sekali lagi sebagai, sebelum saya se -se akhiri sebagai disclaimer dari saya apa yang saya ceritakan tadi adalah sebuah kisah fiksi, tidak terjadi di dalam kenyataan, namun bukan berarti tidak bisa terjadi, kalaulah Terjadi dalam kenyataan Sama sekali Tidak berkaitan dengan Apa yang saya bicarakan Yang apa yang saya bahas Wa gillahi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kita pada salamat Sekali lagi Jangan dikait ya.